Halo semua, welcome back to my channel uh, Buat yang baru gabung di channel aku, salam kenal semuanya Aku Tresnani, di channelku ini sering membahas tentang Self-development, mental health, law of attraction, manifestation, dan masih banyak hal lainnya Hari ini kita akan membahas tentang Bener gak sih kita harus realistis dalam memanifestasi uang Hmm, let's get started! Berawal dari minggu lalu ketika aku masih buka private consultation batch 4 Ada salah satu klien yang tanya sama aku kayak Kak jujur aku bingung deh karena aku pernah sekilas nonton video di youtube channel sebelah Dibilang katanya ketika kita mau manifest uang itu harus realistis gitu kan Nah dari situlah muncul aku ide mau bikin video di tiktok Karena aku bikin video di tiktok Boom langsung viral dan banyak yang komentar Oke okay, aku mau sharing sama kalian cara untuk manifest uang Berdasarkan kisah Dari kakak yang kemarin privat konsul sama aku Dia nanya Gimana sih cara manifest uang? Soalnya aku nonton di channel sebelah Kalau kita harus realistis Di channel sebelah bilang Kamu tuh nggak bisa manifest misalnya Pengen punya uang satu miliar, 100-100 juta gitu kan Harus realistis Katanya gitu Nah makanya si kakak ini nanyalah lah sama aku Dia bingung gimana ya kak gitu kan Posisinya gaji dia sekarang masih kecil Tapi dia pengen punya keinginan kayak uang itu pendapatan 100 juta dari bisnisnya Gitu kan Nah jujur channel sebelah itu aku gak tau siapa Tapi ya ketika ada orang Ngomong kayak gitu berarti dia belum pernah Merasakan keajaiban Belum pernah merasakan manifestasinya Berhasil mungkin dia cuma belajar dari buku Atau dari google Dia belum bener-bener praktek yang berhasil Kalau nih ya dari Saran aku, nothing is impossible if you believe Nggak ada yang nggak mungkin kalau kamu percaya Meskipun tidak instan Misalnya kamu scripting hari ini itu besok menjadi kenyataan, nggak gitu juga Kan pasti butuh proses ya Kayak kamu pergi ke gym, pengen punya badan bagus Kan nggak yang besok langsung jadi badannya kan Pasti butuh entah 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun Kayak gitu, sama halnya dengan loa Ketika kamu mau manifest uang Mungkin di channel lain bilangnya kayak kamu harus realistis Ya karena si kakak itu belum pernah merasakan keajaibannya ketika itu semua benar-benar terjadi Kalau dari diri kamu aja udah ada keraguan, mungkin nggak ya? Kayaknya nggak mungkin deh aku harus realistis yang nggak akan mungkin terjadi Itu sudah berhasil di aku, makanya aku bisa ngomong kayak gini Kamu tuh nggak ada yang pernah tahu loh tiga tahun ke depan bakal jadi apa jangankan kan 3 tahun ke depan Besok aja kamu nggak tahu bakal ada opportunity apa Tugas kamu tuh cuma request ngasih tahu ke Tuhan ke alam semesta ini ini loh yang aku mau udah selesai Relax dan percaya ketika kamu sudah percaya dan tidak bertanya caranya gimana ya mungkin gak sih Biarkan alam semesta ini yang menuntun kamu ke jalan yang benar Nanti Tuhan akan kasih rezeki ke kamu dari cara yang gak pernah kamu duga-duga Kalau kamu relax dan percaya Nah beberapa dari komen-komennya aku bacain ya yang menurut aku paling relate Berarti dia belum percaya kalau Tuhan Maha Kaya, Maha Besar bisa ngasih apa saja ke kamu dalam sekejap. Bener banget. Next, ini bener banget sih, aku juga banyak belajar dari kakak ini and it's works, thank you. You're welcome Setuju kalau realistis begitu artinya udah ngebatasin alam semesta untuk kasih lebih Bener kan? Ini bener banget orang yang nggak percaya miracle itu mereka yang belum pernah ngalamin miracle Itu bener banget Kenapa orang tersebut bisa ngomong kayak Kamu tuh kalau mau manifest harus realistis bla bla bla Ya berarti kakak tersebut belum bener-bener paham tentang konsep law of attraction Mungkin kakak itu juga belum merasakan keajaibannya Belum berhasil manifestnya That's why dia ngomong kayak gitu Padahal sebenarnya keraguan itu menghambat proses doa kamu Menghambat proses manifestasi kamu Lanjut ya Mungkin channel sebelah udah coba tapi gagal terus Atau pernah ditipu <gakar> Masya Allah, Tabarakallah intinya percaya dan yakin ya kak bener banget aku percaya bahwa ucapan adalah doa thanks bun bener kak aku sempat bingung juga pas lihat yang sebelah oke okay. jika sebiji sawi saja imanmu dan kamu percaya kamu mampu pindahkan gunung ini bener banget kayaknya aku pernah pernah baca quotes kayak gini deh dari kitab suci oke okay, next Gak ada yang gak mungkin biar dikata halu Lanjut terus, bener banget Jadi buat teman-teman di rumah pasti banyak yang mikir Kak, kalau misalnya aku mau Manifest sesuatu, jatuhnya halu gak sih? Di law of attraction Nothing is impossible if you believe Gak ada kata halu Gak ada kata halu Misalnya kamu mau manifest uang 100 juta Biarin aja orang mau bilang kamu halu ke, Emang dia bakalan bayarin tagihan kamu Emang dia bakal bayarin sekolah anak kamu Beliin susu anak kamu, enggak kan Ya udah kamu yang manifest, kamu yang berdoa, kamu yang lakukan, apa mau dikata orang-orang bodoh amat. <laughs> lanjut, aku bantu jawab ya. Semua yang nggak mungkin itu bisa terjadi apapun. Serius ini nggak usah pakai realistis realitisan. Semua pasti bisa. Nah terus lanjut ya dari video TikTok tersebut, aku post di Instagram supaya followers di Instagram itu bisa melihat tentang video ini dan banyak netizen yang replay. Komen di Instagram Oke okay, aku bacain salah satunya ya Iya ada di channel sebelah itu kak bilang kalau kamu Sorry bilang kamu kalau mau pengen punya mobil ya harus sesuai realita Jadi harus ditulis juga beberapa tahun ke depan gitu Misal gaji sekarang 3 juta Ya tinggal dihitung berapa tahun baru bisa punya mobil Jika gaji 3 juta mintanya tahun ini punya mobil itu nggak bisa nggak mungkin katanya gitu Padahal jika Allah sudah berkehendak apapun yang nggak mungkin bisa jadi mungkin benar banget kita harus yakin kita punya Allah yang maha kaya jadi ini aku ambil dari beberapa DM yang masuk ke Instagram aku sebenarnya banyak sih yang reply hanya aku nggak ada waktu untuk buka satu persatu aku buka salah satu aja dan aku screenshot masukin ke YouTube supaya teman-teman di rumah terinspirasi next aku singkat ya sepengalaman aku yang sempet di mentoring sama coach Tresnani kapan terjadinya kita nggak tahu seperti yang udah sering dikasih tahu kamu beb Kayak enjoy your present moment, kalau nggak puas sama present moment, nah disitu PR kalian, cari apa yang bisa bikin kalian bersyukur Loa nggak cuma bantu kamu wujudin your wish, tapi juga fix your inner self Dalamnya kita mesti bener dulu kalau ngikutin ajarannya coach Kak Anandara Marta nah, aku selalu uh, rekomendasi kalian nonton channel Indonesia yang lain ngebahas law of Attraction itu punya Kak Anandara Marta Kalau yang lain aku nggak tahu, <laughs> jujur, Oke okay. Red nya when you relax dan surrender percaya bukan pasrah sedih ya di situ Tuhan kasih yang kamu mau bebku maaf beb agak, agak ngegas gergetan <laughs> next ada lagi bulan ketiga sampai ke enam income abis kenal law of attraction bulan ketujuh sampai sekarang alhamdulillah omset 30 juta per bulan rata-rata hayo lo sih Semalam ceritanya aku baru live sama kakak ini uh, di Instagram dan dia cerita bagaimana law treasian merubah hidupnya yang dulunya benar-benar nol. Dia start scripting dia nggak mikir realistis, tapi dia bodoh amat dia cuekin realitas saat ini. Dia nggak fokus ke masalah yang dia punya. Dia bilang kayak akhirnya pendapatanku dari bisnis snack import bisa dapat 50 juta and it's happening. Dalam satu bulan dia bisa manifest 70 puluh juta. Nothing is impossible if you believe. Lanjut, 2018 titik terendah, uang sisa 9 juta di ATM. 2019 akhir punya uang 2,8 miliar dari hasil bisnis. Allah Maha Kaya. Yang pernah aku ceritain ke kamu, aku ada brand kosmetik Sumpah, 2018 awal tuh mau beli dia. aja Aku mikir-mikir gimana ya hidup besok Lama-lama aku capek sendiri sama pikiran itu Aku switch ke pikiran yang seneng-seneng aja Ngerasa punya banyak uang, ngerasa bisa beli apa aja Tanpa lihat harga, bisa aja orang tua jalan-jalan Bisa umroh, 2018 Desember aku mulai dapat jalan Bisnisku mulai naik, beneran loh kejadian Aku bisa umroh, kalau beli apa-apa nggak -apa, milih yang paling murah. Entah intinya sih feeling ya Jangan ngerasa miskin Insya Allah bentar lagi bisa beli ini itu Dulu aku sering ngomong kayak gitu Allah tergantung prasangka hambanya Nah ini benar banget Berarti kakaknya lagi ngomongin tentang Act as if you already have your desire uh, Jadi kalau di Allah Ostration kan kita harus Bersikap seolah-olah sudah memilikinya gitu ya Seolah-olah kita tuh nggak khawatir jangan kamu punya mindset lack like vibration, lack like vibration tuh kayak seolah-olah kamu belum memilikinya. Oke, okay, aku miskin nih, aku nggak punya duit. Ya udah, ketika kamu punya mindset kayak gitu, it's hard. Lanjut. Wah, gitu ya. Mungkin ini ya, Loa menarik uang 10 juta per minggu dari bisnis belum terwujud karena masih mikir-mikir. Tiap pengen makan enak atau pengen traktir orang tua di all you can eat 400.000, masih kuatin, entar masih ada tabungan gak ya dan lain-lain. Belajar lebih keraslah buat ngelawan perasaan sendiri dan nyuekin realitas saat ini dan belajar ngerasain kalau udah punya uang segitu dan ngerasain rasa syukurnya. Thank you udah rutin sharing-sharing cerita orang gini, Kak. Tres di sela-sela banyaknya kerjaan. Ngebantu banget ngingetin kita apalagi kalau lagi down. Aku tuh sering banget nge-share tentang pengalaman nyata dan testimoni berhasilnya orang-orang di Instagram Story. Jadi buat teman-teman yang belum nge-follow aku di Instagram, cus langsung follow Tres Rani Nah, ngomong-ngomong si Kakak ini dia kan masih ada ketakutannya kalau misalnya aku tertarik orang tua 400.000, besok aku masih punya uang nggak ya? Nah, ketakutan itu masih ada di lack vibration. That's why Apa yang dia mau manifest belum datang Karena dia masih ada di leg vibration Ketika uang kamu let's say belum banyak Tapi kamu percaya Oke okay, aku mau traktur orang tua nih ratus ribu Dan aku percaya rezeki akan datang nanti Dari pintu yang tidak terduga-duga Tiba-tiba boom <laughs> Percaya sama aku, aku pun ada di posisi itu Lanjut, fix itu coachnya belum pernah dapat keajaiban Hahaha <laughs> Sekalian cerita ya kak, jadi di katolik itu ada doa profetik Isinya nubuat atau ramalan ucapan terima kasih karena sesuatu udah terjadi padahal belum Sangat mirip dengan law of Iya Iya ternyata dan sudah kulakukan dari beberapa tahun yang lalu tapi kalau soal rezeki, jujur dulu masih realistis. Setelah lihat live kakak baranci Elisa, Elisa itu Miss Indonesia yang pernah live sama aku. Akhirnya aku follow terus langsung terbuka nih pikiran. Jadi untuk minta sama Tuhan dan universe itu nggak perlu realistis karena kuasa Tuhan itu besar banget selalu di luar akal manusia. Bener banget. Bulan Juli kemarin finansial keluarga lagi nggak stabil. Terus aku doa profetik. Dan manifesting untuk rezeki Bahkan belum scripting loh Langsung deh mulai bulan Agustus Tiba-tiba papa aku dapat kesempatan bisnis baru Pendapatan yang tadinya mungkin udah nggak nyampe 5 juta Tiba-tiba boom langsung dapat puluhan juta di atas 60 juta Oh minggu pertama bulan Agustus itu masih belasan juta, tapi dapat order terus. Jadi di akhir bulan udah dapat puluhan. Iya bener memang bertahap dan pakai usaha. Memang nggak ada instan ya teman-teman. Tumbin banget aku mau nonton live orang sampai kelar. Mungkin emang bukan kebetulan ya kak dari situ aku jadi tahu soal feminin, maskulin, energi dan banyak ilmu lainnya. Oke jadi di TikTok dan Instagram aku sering membahas tentang banyak hal. Termasuk feminine energy versus masculine energy Di Youtube aku belum bahas sih memang Next ya aku bahas Sekarang Udah bisa ngerasain happy karena akhirnya bisa lepas dari toxic relationship Terus tinggal proses penyembuhan mental aja Makasih banyak kak semoga kapan-kapan dapat slot konsul Karena aku punya banyak pertanyaan Iya <tian> realistis bagus sih tapi kalau yang di atas tadi mah bukan realistis Masa bilang gak mungkin gaji 3 juta bisa beli mobil cepet Lah dikata rezeki cuma dari gaji doang Harusnya kata harus realistis diganti harus lebih banyak usaha dan doa Jangan dikira scripting atau visualisasi itu Tuh cuman kita santai-santai aja, ya kita tetap harus usaha. Sayang ya nggak sih? Aku bilang benar. Jadi ketika kalian uh, praktek law of attraction bukan berarti cuma rebahan aja. Oke menunggu keajaiban datang nggak gitu juga konsepnya. Jadi kalian tetap mencoba. Oke? Ngomongin soal realistis pandangan gue kayak gini, gue pengen banget keluar kerjaan dari PNS, usaha. Pokoknya dia sebenarnya pengen usaha sendiri, tapi saat ini belum bisa karena tanggungan dia masih banyak. Saat ini gue realistis Gue belum ada planning kuat Mau usaha apa Dan gue punya anak suami Punya keluarga yang masih gue biayain gitu Apalagi di sandwich generation Keluarga gue juga belum pernah punya rumah sejak gue kecil nah makanya dia harus realistis, nah ini yang dimaksud dengan realistis, dan menurut gue walaupun lu take risk pindah ke Bali, lu masih sangat realistis, lu gak kayak orang bego ke Bali, gak punya duit dan gak ada plan apa-apa, lu punya lu udah tahu mau pindah ke Bali mau ngapain, walau endingnya malah lebih boom di luar ekspektasi karena loa ini lu juga pasti nggak nyangka kan, aku bilang ini pernah aku bahas di Youtube sebelumnya oke jujur masih banyak banget DM yang masuk dan juga komentar-komentar di videonya cuman aku nggak bisa membahasnya satu persatu tapi yang mau aku pesan sama kalian jangan pernah takut untuk nulis nominal gaji atau pendapatan yang kamu mau setiap bulan nothing is impossible nih kalau kamu paham konsep lowa kamu pasti nggak akan takut. Kamu gak akan takut Orang yang takut Orang yang bilang gak mungkin Orang yang bilang realistis Kamu harus realistis dalam manifest uang Berarti fix 100% Dia belum pernah merasakan keajaiban Fix dia belum pernah merasakan manifestnya terwujud Dan kalian kalau ingat Aku pernah bahas di video sebelumnya Tentang buku The Success Principle Penulisnya itu Jack and Field Yang ada di film The Secret Di sini dibilang Jangan takut untuk menuliskan nominal Angka yang kamu mau dapatkan per bulan Double it Aku pernah bahas ya buat temen-temen yang belum sempat nonton video sebelumnya Jadi gini mungkin selama ini kamu berdoa atau nulis scripting 20 juta Jangan takut untuk double it jadi 50 juta Nggak usah mikir mungkin nggak ya datangnya dari mana Gajiku aja sekarang 3 juta Nggak usah mikir kayak gitu Udah pokoknya tugas kamu sekarang cuma request, relax, percaya dan usaha selesai Nggak usah mikir mungkin nggak ya realistis Bye, nggak <laughs> usah. Emang kalian pikir aku bisa manifest berhasil 100 juta itu pakai pikiran realistis? Enggak. Aku cuekin realitas saat ini, meskipun waktu itu posisinya belum. Aku belum dapat uang segitu, tapi nggak, nggak, nggak. Aku nggak mau fokus ke sana. Aku bisa dapat uang 50 puluh sampai seratus juta dari cara yang aku nggak pernah pikirkan dan itu terjadi, boom. Dari pintu yang aku tidak pernah pikirkan. Bener deh kuasa Tuhan itu ada nyata. Just don't thinking too much. Just do it. Nggak usah ada keraguan. Memang tidak instan. Tapi kamu harus keep going. Jangan stop. Oke? Okay? Thank you for watching. See you in my next video. Bye-bye.